Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Haloma Studio. Haloma Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk pembagian pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Sesuai dengan janji saya waktu podcast dengan Muftah Afrizal, kita akan undang Pak Oscar Karnalim. Nah, episode kali ini kita bangga banget Pak Oscar Karnalim berkenan hadir mampir di Haloma Studio. Pak Oscar Karnalim adalah dosen di Fakultas Teknologi Informasi namun saat ini tidak berada di Indonesia. Ya, luar biasa banget, kita dapat kesempatan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Halo, Pak Oscar, Kanalim, apa kabar, nih, Pak? Halo, baik-baik, terima kasih. Lagi ada di negara apa, nih, Pak? Sekarang ini, sekarang lagi di Australia, tepatnya di ya, tengah-tengah antara Sydney dan Newcastle. Wah, Pak Oscar, nih, sekarang lagi studi lanjut S3 ya. Boleh cerita nggak, Pak, tentang perjalanan studinya, Pak Oscar? Uh, Oke, okay, jadi... Kalau cerita sih, sekarang ini udah um, tahap akhir ya sebenarnya, tahap akhir untuk S3 gitu ya. Jadi kalau dihitung dari pertama kali masuk, sekarang tuh udah tiga tahun dua bulan. tiga tahun dua bulan, dan saya ini S3-nya bidangnya IT. Topik risetnya apa? Topik risetnya tentang academic integrity in programming. Jadi mungkin plagiarisme, collusion, itu gimana cara nanganinya di anak-anak perkuliahan. -anak begitu. Nah, sekarang lagi tahap penulisan disertasinya nih. Dan harapannya sih mungkin nanti di Juli kita akan submit dan mungkin akan pulang ke Indonesia. Wow, bentar lagi ya teman-teman. Gimana nih Pak prosesnya sampai Pak Oscar berhasil menerima beasiswa untuk studi lanjut ke luar negeri di University of Newcastle ya Pak? Iya, nah jadi uh, sebenarnya ini perjalanannya cukup panjang juga ya. Aku sebenarnya udah mulai pengen S3, itu dari 2015 gitu ya, hmm. jadi 2015. Tapi pada waktu itu aku pengennya S3-nya di luar. Aku nggak pengen S3 di Indonesia. Bukan karena di Indonesia jelek, bukan ya. Tapi karena lebih ke arah pengen dapat pengalaman baru, gitu ya. Pengalaman di negara lain, gitu. Karena kan aku ya satu udah di Indo, S2 udah di Indo, ya pengenlah S3 sekali-sekali pindah negara, gitu ya. Dapat pengalaman baru. Nah, cuman aku di situ sadar bahwa aku bukan apa-apa, gitu istilahnya, pada waktu itu. Jadi aku tuh nggak punya kemampuan yang mungkin. Wah gitu untuk dipandang supaya bisa dapat yang namanya beasiswa gitu Nah sejak saat itu mulai mulailah coba cari apa sih yang kelebihan yang bisa aku kejar gitu. dan akhirnya aku mikir Oh mungkin aku perlu latihan riset mulai dari yang kecil-kecil aku nyoba dari yang riset-riset yang sederhana mulai dari riset-riset yang mungkin sebenarnya menurut orang tuh aneh gitu ya tapi lama-lama pelan-pelan mulai ngerti Oh ya riset yang baik itu seperti apa terus publikasinya juga mungkin meningkat pelan-pelan gitu ya. Dan akhirnya di 2017 aku mulai coba apply gitu. Apply beasiswa, macam-macam yang aku coba, aku coba semua gitu. Aku enggak tipikalnya satu target doang, aku coba semua. Jadi, aku coba mulai dari LPDP ya kan beasiswanya Indonesia untuk luar negeri. Lalu juga aku ada coba Australia Awards. Terus juga aku ada coba beberapa beasiswa dari universitas. Kalau tidak salah dulu tuh nyoba University of Warwick, di UK, sama juga yang University of Adelaide. Tapi, tapi di situ gagal semua gitu ya di 2017. Jadi walaupun udah coba semua dan pada waktu itu juga sebenarnya udah punya publikasi yang lumayan gitu ya. Kemampuan riset yang menurut menurutku sih lumayan. Jadi aku sudah punya beberapa jurnal internasional, punya beberapa paper konferensi internasional, tapi tetap ketolak. Nah, di sini ketika ditolak Aku nggak mencerah, gitu. Aku juga sembari daftar-daftar. Aku juga sembari terus mengembangkan yang namanya skill risetnya gitu. Terus kalau tidak salah di akhir 2017 itu juga uh, mulai kenal dekat sama uh, Pak Sire Budi dari Indonesia Belajar dan juga ada juga ada dosen namanya Pak Habnestoba. Nah di situ juga uh, aku dibantu banyak sama mereka berdua gitu ya dari cara menulis, cara riset yang baik gitu kan itu semua jadi ngerti lah gitu sama mereka. Nah, di 2018 aku coba lagi, gitu. Aku coba lagi. Nah, aku belajar dari kenapa kemarin aku ditolak, gitu. Kalau beasiswa, kita kemungkinan besar kan, pasti mereka pengennya spesifik bidang-bidang tertentu, gitu kan? Jadi, misalkan, oke. Okay, kalau untuk Australia Awards, sebagai contoh, gitu ya, mereka pengennya pendidikan, salah satu yang harus ditekankan. Nah, aku pas 2017, aku daftarnya bidangnya itu IT, tapi IT untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, akhirnya karena aku pikir, oh ini kayaknya implikasinya kecil nih. Kalau aku pindah ke education, IT untuk education, implikasinya lebih besar. Nah, jadi aku pindah. Aku pindah topik, dirombak semua, daftar beasiswanya, dan ya untungnya akhirnya keterima. Itu sih perjalanannya, jadi cukup panjang ya, dari, dari 2015 sampai 2018. Begitu. Jadi kalau ditolak jangan baperan ya, cari tahu apa kekurangannya, perbaiki <laughs> gitu ya Pak. Betul, nah, kalau, betul. Refleksi, refleksi. Kalau sebagai dosen kan eh, studinya itu kan harus linier dengan bidang ilmunya ya. Pak Oscar mengambil School of Information and Physical Science. Berarti kalau untuk Pak Oscar ini kelihatan banget eh, cintanya di bidang itu gitu ya. Nah bagaimana Pak Oscar memantapkan hati untuk fokus di bidang tersebut? Oke, okay, jadi... Mungkin kalau bidang IT-nya sih sebenarnya ada unsur kebetulannya ya. Karena pertama kali masuk uh, milih IT juga ketika S1 gitu ya, itu murni karena ikut teman juga sebenarnya. Jadi karena ngelihat oh teman kuliah ada teman dekat nih pas SMA, terus dia milih kuliah kuliah IT, ya udah ikutan IT gitu. Nah cuman cuman ketika di semester 1 belajar uh, pemrograman dasar waktu itu pakai C++ kalau tidak salah nah di situ baru ngelihat oh kayaknya menarik nih terus jadi suka terus dan juga jadi jadi jadi ngerti juga gitu jadi jadi pengen explore gitu lebih jauh dan akhirnya ya sampai ujung-ujungnya jadi dosen seperti sekarang dan akhirnya juga S3 gitu wow <laughs> jadi dari suka bidangnya ya nah kalau kuliah di luar negerinya nih Pak sekarang ya kita kan, e, kalau kuliah di luar negeri, perlu tahu juga tempatnya, kemudian program studinya, milih-milihnya. Nah, gimana caranya supaya kita tahu, oh, e, studi lanjutnya di universitas itu, program studinya itu? Nah, mungkin gimana sih caranya supaya mungkin teman-teman yang e, lagi dengar obrolan kita ini tertarik kuliah di luar negeri dan jadi tahu, oh, caranya seperti itu, gitu, Pak? Gimana, Pak? Oke, okay. nah, sebenarnya sih prinsip utamanya sama ya, untuk yang semua juga yaitu kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kita pertimbangkan semuanya gitu. Banyak hal yang memang harus dipertimbangkan ketika kita memilih kita mau sekolah di mana gitu kan. Dan negara apa juga itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, jadi contoh nih kalau misalkan kita mau cari untuk S2 gitu kan. Kita akan perlu pertimbangkan yang namanya misalkan ranking universitasnya gitu kan. Dari dari dunia ini ranking berapa nih? Terus kalau untuk bidang itu memang paling top nggak di bidangnya, gitu kan. Itu perlu dipertimbangkan. Terus, kita juga perlu pertimbangkan kalau misalkan S3 gitu ya, selain dari yang dipertimbangkan di S2, kita juga harus mempertimbangkan sama yang namanya pembimbing. Hmm. Pembimbingnya ini orang top nggak sih di bidangnya, gitu kan. Karena kalau misalkan dia orang top di bidangnya, maka dia mungkin akan bisa bantu banyak ketika kita melakukan risetnya, gitu. Nah, Ketika kita mencari informasi sebenarnya yang paling gampang itu adalah cari dari internet. Tapi juga kita juga bisa mencari dari orang-orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa tersebut. Gitu. Jadi misalkan ada senior-senior yang pernah dapat beasiswa, itu bisa ditanya, gitu kan? Bisa diajak ngobrol, terus lihat oh kalau mereka sekolah di sana, kenapa mereka pilih tempat itu? Terus environmentnya seperti apa? Lalu jurusannya apa aja yang ditawarkan, mata kuliahnya bagaimana, itu semua bisa ditanya. Karena kan kadang-kadang kalau ngobrol sama orang itu lebih enak ya, ketimbang kita baca tulisan di internet. Itu terus kalau misalkan kita apply beasiswa, tentu kita harus pahami skema beasiswanya juga, gitu kan? Jadi apa yang dicover cover, terus um, kalau misalkan yang dicover cover hanya biaya kuliahnya saja, gimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup dan seterusnya. Jadi banyak sih yang dipertimbangkan, tapi tadi mungkin kita bisa mulai cari di internet, dan kita juga bisa cari dari orang-orang yang sudah punya pengalaman lebih untuk studi di luar, seperti itu. Terus hal-hal lain apalagi nih Pak yang perlu kita tahu sebelum memutuskan untuk kuliah di luar negeri nih Pak? Kan pasti secara kebiasaan mungkin banyak hal yang mungkin beda dengan di Indonesia. Oke, okay. nah. Ini sebenarnya yang paling penting sih menurutku ya, kalau kita studi ke luar negeri, dan memang tujuannya adalah studi kualitas pendidikannya. gitu. Jadi, kita jangan cuma sekedar mikir yang penting ke luar negeri. Gitu. Kita nih, nggak um, semua gak semua pendidikan di luar negeri itu lebih bagus daripada kita. gitu. Ada yang setara, bahkan ada yang lebih rendah. Kalau menurutku sendiri, kalau misalnya kita ke, ke tempat yang pendidikannya setara atau lebih rendah, itu... Meninggal usaha gitu, karena kita kan buang effort juga, kan? Kita buang usaha, kita buang waktu juga, gitu kan? Ya, ngapain keluar kalau misalkan kualitas pendidikannya bisa didapat di Indonesia juga. Nah, terus itu yang pertama. Jadi, kualitas pendidikannya pastikan kalau kita ke negara lain, pastikan lebih tinggi daripada Indonesia, gitu. Karena kita pengen, ya, tentu dapat ilmu lebih. Kedua adalah keuangan. Ya, suka tidak suka gitu ya. Kita sebagai negara berkembang gitu ya, kurs kita tidak kuat gitu kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Kalau kita masuk ke Eropa atau mungkin ke Kanada, US itu kan kursnya udah brutal ya, udah gede banget mahal gitu. Contoh aja di sini Australia gitu ya. Australia di sini sekali makan, kita bisa 10 dolar, gitu. 10 dolar itu seratus ribu rupiah. Itu makanan yang... Kecil-kecilan gitu, itu makanan yang bukan makanan mewah gitu. Kalau kita mau yang sedikit mewah, mungkin bisa 20 puluh dolar, dua ratus ribu, tiga ribu gitu. Nah, jadi keuangan ini perlu dipertimbangkan terus. Kalau misalnya kita menguplai untuk beasiswa, kita juga perlu pertimbangkan itu beasiswanya tadi yang saya bahas. Covernya seperti apa? Apakah dia cover hanya mungkin um, biaya kuliahnya aja? Kalau biaya kuliahnya aja, berarti kita harus pikir gimana caranya kita bertahan hidup di sana gitu kan. Terus kalau mungkin dia kasih uang, biaya hidup, jangan langsung percaya juga. Lihat juga berapa nominalnya. Cukup gak sih buat hidup di sana? Gitu. Jadi pertimbangkan dengan matang. Jangan sampai nanti kita udah ke negara orang, terus ternyata keuangan kita nggak kuat gitu kan. Dan akhirnya kita jadinya sibuk untuk nyari uang supaya bertahan hidup, ketimbang untuk akhirnya belajar gitu kan. Jadinya kan tujuannya enggak tercapai. Terus juga yang ketiga adalah perlu juga pertimbangan yang namanya komunitas. Mungkin hmm. kalau kita di Indonesia, kita nggak kerasa. Tapi ketika kita keluar, kita ke negara orang, kita sendiri sebenarnya. Kita perlu segera cari yang namanya komunitas. Komunitas ini bisa macam-macam ya. Jadi bisa jadi juga orang-orang Indonesia juga yang sedang studi di negara tersebut, bisa jadi, jadi juga mungkin komunitas keagamaan. Jadi mungkin masuk ke tempat-tempat keagamaan. Hmm. Nah kalau aku sendiri, Kemarin, ketolong banget ketika uh, pertama kali ke Australia, ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang lagi studi di sini juga, dan mereka adalah orang Indonesia. Jadi, itu diajarin, gitu, diajarin detail. Jadi, kayak misalkan, oh ya, ini transportasinya, pakai kartu ini, terus nanti kalau misalkan uh, mau beli makan kemana dan sebagainya, juga kayak tips-tips umum itu semua dijelasin. Gitu, terakhir, pertimbangan yang juga penting adalah nanti pasti akan ada yang namanya adaptasi. Enggak ada istilahnya kita langsung datang udah langsung kita nyaman nggak gitu ya. Aku bulan-bulan pertama ada kayak sejenis depresi ringan gitu karena ada perbedaan gitu kan, ya. perbedaan terus juga kan teman-temannya kan tidak tidak sebanyak kalau di Indonesia gitu kan. Jadi mungkin ada ada tekanannya beda gitu. Terus juga karena tekanan PSD juga di bulan-bulan awal kan lagi galau nyari topiknya difikskan dan sebagainya nah adaptasi itu juga tidak terbatas dari bahasa jadi kan jelas ya kalau kita ke negara lain kita harus belajar bahasanya tapi nggak sebatas itu tapi juga masuk ke yang namanya kultur jadi kulturnya itu bisa beda-beda jadi kalau mungkin di Indonesia contoh ya kita kan terbiasa kalau memanggil yang lebih senior itu mungkin dengan kak pak bu gitu kan nah kalau di Australia kita nggak pakai seperti itu Pembimbingku umurnya 70 tahun, tapi aku panggil nama, gitu. Karena memang kultur sini seperti itu, gitu. Dan terus kalau di Indonesia kan kita memang kalau mau apa, masuk event-event penting, kita tampilannya harus rapih. Rapih itu dalam definisi kita pakai ya pakai kemeja terus pakai ya formal, gitu kan. Nah kalau di sini kita tidak memperhitungkan hal itu. Jadi jangan kaget, mungkin kalau ada meeting penting. Datang orangnya pakai kaos oblong gitu ya, itu wajar di sini. Bahkan sedikit cerita juga, pembimbingku ini termasuk yang ngetrik yang gitu ya. Jadi aku pernah jadi asisten dia, dia ngajar itu biasanya nggak pernah pakai alas kaki, jadi dia telanjang kaki untuk ngajar di kelas. Tapi itu oke okay. <laughs> karena ya tadi kultur gitu ya, dan kita harus coba adaptasi untuk hal itu. Ketiga, makanan. Berbahagialah kalau misalkan kita ke negara yang banyak orang Indonesianya karena kita bisa menikmati makanan Indonesia gitu ya jadi contoh kalau ke Australia dan ke kota-kota besar gitu ya misalkan ke Sydney ke Melbourne itu kita kalau kangen sama makanan Indonesia tinggal cari restoran Indonesia banyak di sana gitu nah tapi kalau misalkan ke negara-negara yang populasi orang Indonesia sedikit atau mungkin ke kota-kota yang memang ya jarang jarang dimasukin sama orang Indonesia Ya siap-siap kita juga harus mengubah kultur makanan kita. Aku pribadi karena aku kan nggak hidup di Sydney ya aku hidupnya di luar Sydney gitu ya. Jadi mungkin ke Sydney hanya seminggu sekali. Pola makanku juga sedikit berubah gitu. Jadi pola makanku di sini lebih banyak mungkin makan burger terus makan daging dan ya makanan Indonesia paling seminggu sekali gitu. Dan yang berikutnya lagi juga perlu dipertimbangkan yang namanya suhu. Jadi kalau kita keluar negeri, terutama yang keempat musim itu kan suhunya beda ya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Apakah kita orangnya kuat dingin atau tidak? Itu juga kan berpengaruh ya. Jangan sampai nanti keluar negeri terus malah sakit-sakitan gitu kan, karena nggak tahan sama suhunya. Itu sih jadi kalau dilihat tadi banyak banget ya hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan memang semuanya harus dipikirkan matang-matang sih. Gitu. Ada yang berkesan nggak Pak dari beradaptasi di sana untuk studi lanjut yang paling berkesan buat Pak Askara apa nih? Paling berkesan sih menurutku adalah e, komunikasi ya. Jadi kita kan sebelum pergi kita belajar di tes-tes bahasa gitu ya di Indonesia gitu kan. Kita belajar bahasa Inggris. Nah ketika di sini sebenarnya mereka tetap pakai bahasa Inggris tapi mereka pakai aksen yang namanya Australia. Hmm. Dan Australian accent itu sangat berbeda gitu sangat berbeda dengan aksen yang biasanya kita pelajari di Indonesia biasanya Indonesia itu dasarnya dari Inggris Amerika hmm. jadi Inggris Amerika itu terkenal le lebih jelas daripada Inggris Australia jadi pertama memang shock gitu kan apalagi kalau ngedengar orang di jalan gitu ya mereka ngomong tuh kayak mereka kumur kubur gitu ini apa sih gitu kan tapi tenang aja itu wajar dan lama kelamaan nanti juga terbiasa sih ujung ujungnya oh, gitu. oke okay. Nah, Pak, sebagai seorang dosen, kan ada tugas ya kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, pengajaran, terus penelitian, pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Saya mau fokus nanya ke Pak Oscar ini soal yang penelitian. Saya lihat Pak Oscar banyak banget nih karya-karya tulisannya ya. Tadi kan udah awal juga udah cerita juga. Apa eh, ada pengalaman menulis apa aja nih Pak, dan di mana aja karya-karya Pak Oscar tulisan-tulisannya? Ini pertanyaan yang jawabannya bisa satu jam kayak. <laughs> jadi karena memang banyak ya sebenarnya kan tadi juga udah dibilang saya mulai pengalaman ngejar riset itu dari 2015 dan riset itu pasti ada unsur menulisnya juga gitu ya. Jadi ada macam-macam saya punya dari ya uh, banyaknya sih akademik ya akademik jadi di konferensi di jurnal tapi juga terakhir-terakhir ada di buku. Jadi buku semi populer saya juga ada gitu nah um, cuman yang paling berkesan sih so far yang terakhir kemarin gitu kan yang apa um, di awal tahun ini jadi awal tahun ini saya kebetulan ada masuk artikel diterima di ACM TAUS, itu transaction on computing education nah jadi itu adalah um, kalau menurut pemimpin saya jurnal paling top di bidang computing education yaitu bidang spesifik riset saya dengan pemimpin saya gitu bahkan kemarin ketika uh, terima gitu ya dan dipublikasikan itu sampai pembimbing saya dapat beberapa email dari teman-temannya ngasih selamat gitu ya. wow. Kayak bilang oh selamat ya kamu dapat artikelnya masuk ke sana gitu kan. terus saking menggambarkan seberapa ribetnya sih sampai masuk sana gitu. Dan salah satu indikator ribetnya kayak gimana sih? Ini juga pengalaman berkesan sekali karena kayak kemarin tuh artikel saya sekitar 10.000 kata, gitu 10.000 kata. Tapi untuk menjelaskan ke reviewer supaya mereka bisa menerima paper saya itu saya butuh 7.000 kata jadi 70% dari artikelnya itu hanya untuk menjelaskan supaya mereka ngerti gitu dan mereka setuju gitu bahwa oh ya oke okay, akhirnya boleh diterima gitu jadi itu berkesan banget lah tapi ya tadi pengalaman sih banyak seperti itu luar biasa ya ngomong-ngomong kau suka sekali pak dengan menulis nih ya terutama karya ilmiah apa yang memotivasi pak Oscar untuk ngehasilin karya karya-karya penelitian dan dipublikasikannya kan di tempat-tempat yang reputasinya ini biasa dibilang sangat baik gitu ya Pak. Apa nih Pak motivasinya? Oke, okay. nah um, jadi sebenarnya kalau mungkin nih pernah dengar teman-teman yang namanya 16 kepribadian gitu ya, tes 16 kepribadian, saya maksudnya typical logistician. Seperti namanya logistician, berarti itu sangat berbasis dengan logika gitu. Jadi, saya berbasis logika dan evidence-based. Artinya, saya, kalau misalkan mau ngomong sesuatu, saya pengen ada bukti otentiknya. Jadi, misalkan nih, kalau kita ngajar, kita bilang, "Oh, metode A bagus, kita buktikan gitu, kenapa memang lebih bagus." Nah, karena itu, karena itu juga, makanya saya sering riset, karena riset saya itu pengen lebih ke arah membuktikan. Ini benar gak sih? Kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa gitu? Dan ketika kita riset tentu supaya orang lain tahu itu pasti harus namanya didiseminasikan atau dipublikasikan jadi jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya cuma numpuk di perpustakaan gitu kan terus nggak ada yang baca kan susah juga gitu nah ketika kita publikasi sebenarnya kenapa sih pengen yang reputasi gitu ya kenapa yang mungkin yang kualitas levelnya oke okay, gitu padahal kan sebenarnya kan udah bisa diakses uh, di internet semua bisa baca sebenarnya tapi gini Ketika kita mengakses, mencoba yang bereputasi itu sebenarnya um, ketika diterima, ketika diterima pembacanya itu akan jadi lebih luas. Hmm. Kenapa? Karena pembacanya udah tahu bahwa oh ini sudah melewati tahap review yang cukup ketat. Artinya kalau sudah berhasil diterima, ini layak untuk dibaca, ya, layak untuk dibaca dan mungkin bisa mungkin mereka replikasi atau sebagainya dan otomatis ujung-ujungnya juga akhirnya jadi ke faktor kebermanfaatan. Jadi lebih besar faktor kebermanfaatannya karena banyak yang baca. Begitu. Pak Oscar, apa sih yang perlu kita persiapkan kalau mau nulis karya ilmiah ya? Kan kalau kayak tugas akhir kadang-kadang juga eh, mahasiswa kesulitan untuk tulis laporan. Nah, mungkin Pak Oscar ada tips buat teman-teman yang saat ini lagi kuliah S1, S2 sedang tugas akhir atau tesis? gimana tuh mengatasi kesulitannya supaya bisa mempersiapkan karya ilmiahnya ini dengan baik Oke pertama-tama perlu diketahui bahwa wajar kalau kita kaget ketika kita pertama kali berhadapan dengan yang namanya skripsi atau tesis atau bahkan disertasi gitu ya Kenapa karena itu adalah dokumen besar gitu. dokumen besar yang harus kita buat dan biasanya terkait dengan yang namanya riset riset ini biasanya hal baru bagi mahasiswa Kadang-kadang S1, S2, S3 tetap itu bisa jadi hal baru, karena kan cakupannya berbeda. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diingat, gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan uh, skripsi, atau tesis, atau disertasi, gitu ya. Pertama, yang pasti kita harus banyak baca. Hmm. Jadi, jangan mungkin kita lebih ke arah pengen mengarang, itu jangan seperti itu, gitu. Nah, kalau saran saya sih mungkin... Bisa coba cari di Google Scholar gitu ya, mulai cari artikel-artikel yang sesuai dengan topik yang mau kita tulis. Dan selain itu, kita juga bisa baca dari skripsi atau tesis senior-senior kita yang sudah selesai. Ini saya lakukan juga dulu ketika S1, S2 saya lakukan juga. Jadi saya sering ke perpustakaan, saya lihat oh skripsi yang udah lulus seperti apa. Yang dibimbing sama pembimbing saya seperti apa. Jadi, saya tahu ekspektasi pembimbing saya seperti apa, gitu kan? Terus, ekspektasi sidangnya seperti apa sih nanti, gitu? Itu saya lakukan di S1 dan juga di S2. Nah, bahkan kalau mungkin, um, teman saya bilang gitu ya, kenapa harus banyak baca gitu ya? Karena biasanya sih, kita kan lebih ke arah merangkum, ya, merangkum. Teman saya bilang biasanya, kalau misalnya kita mau nulis seribu kata, minimal kita harus baca sepuluh ribu gitu. Jadi, lebih banyak bacanya daripada nulisnya. Lalu yang kedua adalah kita harus memahami cakupan dari skripsi atau tesis atau disertasi itu sendiri. Jadi contoh nih kalau skripsi kan lebih ke arah implementasi ya. Jadi sebenarnya bukan fokus ke yang hal baru. Tapi kalau memang kita bisa menemukan hal yang baru bagus, kualitasnya lebih baik, lebih oke. Okay. Dan mungkin bisa juga dipublikasikan dan akhirnya bisa jadi CV. Tapi kalau tidak ya itu tidak masalah karena itu skripsi gitu. Tesis Tesis berarti sudah mulai berkembang ya, ada unsur kebaruannya, tapi mungkin tidak terlalu banyak ketimbang yang namanya disertasi. Jadi pahami juga skopnya, jadi jangan sampai nanti kita salah skop, karena kalau kita salah skop kan, kalau ketinggian nggak apa-apa, tapi kalau kerendahan itu yang masalah gitu kan. Nanti jadi sidangnya jadi kacau gitu. Terus ketiga pembimbing ya. Jadi di sini ya selalu coba terbuka sama pembimbingnya. Kalau misalkan ada masalah, itu selalu coba ajak ngobrol Jangan takut, mungkin nanti kayaknya pembimbing akan merasa saya ini nggak jago atau apa nggak masalah gitu. Karena memang tugas pembimbing di situ adalah untuk membantu. Jadi nggak nggak perlu selalu, selalu khawatir dan nggak perlu membatasi. Oh, kalau pembimbing mungkin tahunya tahu beres aja gitu. Jadi jangan sampai dia tahu yang buruk-buruknya. Karena pembimbing ini sebenarnya yang istilahnya kayak Guardian Angelnya kita gitu ya, ya betul. kalau kita sidang terus apakah kita maju untuk sidang atau tidak itu semua ditentukan sama pembimbing gitu dan kalau misalkan pembimbing percaya sama kamu gitu ya terus misalkan ternyata anggap misalkan kamu presentasinya kurang baik pembimbing itu bisa jadi membela kamu gitu ketika nanti selesai sidang dan sebagainya dia bisa ada argumen karena kan dia yang membimbing kamu dari awal sampai akhir tapi kalau kamu nggak cerita, dia nggak bisa punya argumen, gitu kan. Dia nggak bisa bilang bahwa oh, ini anaknya berusaha atau apa. Bimbingan juga jarak, gitu kan. Jadi, kurang lebih tiga sih tadi ya. Tiga lebih ke arah, ya banyak baca, gitu ya. Terus pahami skopnya, cakupannya. Dan mungkin terbuka dengan yang namanya pembimbing. Wah, ini super istimewa banget obrolannya Pak Askar, ya ini apa teman-teman yang dengar dapat banyak tips and trick dari Pak Oscar ini. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari Pak Oscar kali untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya bagi bangsa. Oke, nah pesan-pesannya sih mungkin kita kontribusi ya ke Indonesia ini sebenarnya tipikalnya harusnya cair ya. Jadi adaptif gitu istilahnya. Jangan terpaku dengan uh, ya yang mayoritas. Jadi kan mayoritas bilang kalau mau kontribusi ke Indonesia mungkin harus di Indonesia kerja di Indonesia, gitu ya. Nah, sebenarnya nggak semuanya seperti itu. Jadi saya lihat ada banyak nih orang-orang Indonesia yang di luar negeri, malah kontribusinya lebih besar ketimbang orang yang masih di Indonesia, gitu. Yang balik ke Indonesia. Jadi contoh misalkan mereka menginisiasi kerjasama baik dari antar universitas atau bahkan antar negara. Terus kadang mereka juga bisa misalkan mereka dapat dana dana dari negara-negara tersebut. Untuk melakukan riset di Indonesia dalam rangka memajukan Indonesia. Ada juga saya juga tahu teman saya, jadi dia um, ke luar negeri dia mengharumkan Indonesia dengan membawa ya tadi yang namanya tradisi-tradisi Indonesia, misalkan kayak batik dan sebagainya. Jadi ketika kita mau berkontribusi bersikaplah adaptif gitu ya, jangan ya jangan hanya terpaku gitu terpaku ke yang mayoritasnya harus seperti apa, tapi lihat bagaimana kita memberikan kontribusi yang paling banyak. Seperti itu. Terima kasih banget nih Pak Askar ya. Sukses untuk studi lanjutnya dan bisa cepat pulang lagi ke Indonesia ya Pak. Sudah ditungguin nih. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi juga dan semangat untuk Indonesia untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube. Terima kasih. Terima kasih poskar